bosan banget dah. mending upload video ah. Oke. Okay. Upload video short ajalah. Oke. Okay. Channel Anda. Uh, udah 19 subscriber. Eh, apa nih? Hah? Tab komunitas? Hah? Kok kok mi kok bisa sih kok langsung muncul sih padahal baru 19 subscriber ya karena YouTube itu udah ada update terbaru yang dimana tab komunitas bisa aktif di channel kita tanpa 500 atau 1000 subscriber jadi kalian hanya tinggal menunggu beberapa hari ya guys ya nah, dan saya pun merasa gembira banget Mari kita sama-sama mengucapkan terima kasih atas update Youtube. Semoga Youtube itu selalu mengupdate dan selalu um, sehat selalu. Dan see you next video. Bye-bye.